What up man, Welcome back to my channel Detetive Slot Si penyerti slot gacor hari ini Oke okay, langsung saja cukup ke, ke TKP nya Gue buy speed langsung ini ya Kenapa gue buy speed? Hari ini videonya eh, videonya, ya Video hari ini ya Gue mau nunjukkan buat kalau kalian semua ini bahwasannya uh, Hari ini gue menuruti Request-request dari penonton gue guys ya Kalau bahwasannya eh uh, Bang, kalau scene, uh, bikin dong uh, tutorial atau pola-pola by, by spin bang ya Oke, okay, hari ini gua langsung buatkan pola buat kalian semua Yang mudah-mudahan hari ini um, Bawa gacor buat kita semua Mudah-mudahan pola yang gue bawakan juga bermanfaat buat kalian semua Amin, amin, amin Oke, okay. gila pecahannya luar biasa Mantap, mantap Perkalian juga keren ya Gila-gila penggali ditambahin di papan ya keluar keren Oh ya. Yeah. Oke, okay, di sini kita ada uh, dikasih mega Uh, Kalau di sini itu gua main uh, Gua main di situs retro 777 guys ya Tujuhnya tiga kali ya Ingat tujuhnya tiga kali Situs paling kasur dan terpecah ya Ini situs di list pertama gua guys Oke okay. Ini nanti gua cantik di kolom komentar Kalian bisa klik langsung linknya ya Langsung langsung join bareng gua di TKP retro 777 oke okay, mudah-mudahan kalian bareng gua bisa cuan bareng gua bisa gacor dia ya. bareng gua juga profit di sini, ya amin Oke okay, banyak banget udah udah gue doain buat kalian semua ya jadi kalau udah doain tolong-tolong lah ya tahu diri ya tolong dibantu like-nya komen share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya sekiranya mania slaughter geng oke okay? dibantu subscribe dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif ya Kenapa karena detektif juga sering olah-olah TKP buat kalian ya buat kalian yang mau request request ya request pola mau apa kalian bisa komen di bawah gua anjing anjing anjing anjing anjing sensasional geng ya sensasional senfasional 5.543.000 gila, gila ya ini ini awal yang luar biasa ini ya oke okay ya pokoknya buat kalian semua yang bingung-bingung juga join mau bingung cari pola bingung triknya gimana kalian bisa lihat konten gua geng ya kalian bisa lihat di video-video sebelumnya juga ya pola-polanya atau oke okay, mantap di disini kita dikasih 7 juta geng ya dari habis gua buy spin tadi gua uh, menang 7 juta geng oke okay, ini gua naikkan bettingannya ke 60.000 langsung ke pola pola ke pola selanjutnya, yang lagi nonton kalian bisa catat ya, catat polanya ya, dicatat polanya, diambil kertas, sambil pulpen, catat polanya, jangan di skip, jangan di skip skip, kalau kelewatan satu saja polanya, triknya tidak akan bekerja dengan baik, geng ya. Jadi jangan di skip, jabret, wah kira konek, geng. Oke, okay. nggak apa apa langsung kita buy aja spinnya ya. Oke, okay, ya, langsung ke buy spin 6 juta, geng. Ini konten konten yang wah gila gila ini konten serah nyawa ini guys ya ini serah nyawa ini gila ini konten serah nyawa sini seriusan ya, ini serah nyawa ini. aku langsung betting betting bet aja nih ke semua uh... masa gue alein aja nih semua ke By spin ini ya buat buktikan ke kalian semua retro 777 ini layak buat kalian semua geng ya ini sih itu paling the best paling layak buat kalian semua jadi tunggu apa apalagi langsung join di, di, di retro ya retro 777 Okay, jabret anjir pecahannya gila tampil kita 283 ribu ditambah waduh gila gila langsung dikali 5 anjing anjing langsung dikasih nice 1 juta lumayan ya Anjir lah mantap nih oke okay, mantap gelasnya dikasih birunya dong mantap oke okay, oke okay, anjir kali 15 dong jabret lagi boy jabret lagi boy ya dikasih nice lagi mantap-mantap kita kumpul woi kali sepuluhnya Wah sial kali sepuluhnya geng sayang banget dia tadi tapi gapapa, ya tapi nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya mana tahu jadi angkat tangan tangan mantep nih mana tahu kakeknya angkat tangan langsung turun kali 50 turun kali 100 turun kali 250 atau mungkin turun kali 500 geng, langsung back swing nggak itu anjir anjir gua sih udahlah enggak udah, udah jarang banget dia jatuhin kali 500 ya anjir anjir Oke, konek dong waduh sayang banget ya sayang banget geng sayang banget geng ya kita tadi by speed di 6 juta tapi enggak profit geng jadi gua bayar lagi aja ini ya anjir gua enggak terima gua nih ya gua bayar lagi nih anjir anjir anjir masa buy spin nggak balik modal geng ya gua nantang kakek ini nih Cee, ingat ya buat kalian semua yang bingung cari pola bingung triknya gimana gua punya informasi nih guys buat kalian semua nih ya bahwasanya kalau gue itu punya grup Telegram geng. grup telegram, telegram ini selalu ada updatean pola-pola setiap hari guys oke okay, mantap uh, mantap ya dikasih nice ya jadi grup Telegram ini ada updatean pola setiap hari guys ya jadi kalau kalian mau join di grup Telegram gua cantumkan link telegramnya di kolom komentar kalian bisa join juga di sana ya Jabret mantap dikasih Mega 2 juta. Oke okay, jadi ya mudah-mudahan grup telegramnya bermanfaat buat kalian semua, bawa cuan buat kalian semua, bawa profit buat kalian semua. Amin amin amin amin. Nah, gua pengen banget kalian dapat cuan juga di sini. Gua pengen banget kalian profit juga ini, ini. Bukan gua bukan gua aja nih ya. Makanya gua bagi-bagi pola bagi-bagi informasi buat kalian semua ya jadi dibantu dong ya dibantu like-nya komen, sebanyak-banyaknya jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng like dan subscribe-nya ya gue jangan sampai ketinggalan nih dan informasi baru dari gua nih ya oke okay. sketchernya dong satu lagi aduh sayang banget itu ya oke okay, mantap dikasih jam pasirnya kuning hijaunya pecah gila pecahnya pecahnya gacor man Anjir anjir. Enggak balik modal lagi, geng. Enggak balik modal lagi, geng. Oke, enggak apa apa lah ya, langsung ke spin turbo 10 kali. Gila gila. Ini kalau memang gini ceritanya gua pakai nih, ya 3 an dana nih, 3 ampu nih. wih sketsernya satu lagi sial ya. Sayang banget. Oke, ini gua setting dulu, gua turunkan bettingannya. Langsung kita buy spin di 4 juta, geng ya nah, ini taruh nyawa ini ya, nah, Ini taruh nyawa ini sekali rungkah gue gigit jari gue ini ya. Gue bisa tiru gue ini seminggu ini. Anjir, anjir, anjir gue. Aduh, ini modalnya luar biasa nih by pinnya ya. jebret oke, okay, mantap dikasih. Oke, okay, mudah-mudahan memang hari ini gacor ya. Mudah-mudahan hari ini bawa profit banget buat buat buat gue. Oke, okay, mantap dikasih schedule kita di sini, geng. Di kasih schedule kita di sini mantap. Lumayan tambah spin ya. Mudah-mudahan tambah spin ini bawa isi-isi uh, jackpot semua nih. Oke. Okay. Jebret jebret mantap. Eh tapi nggak konek banget Waduh. Jebret lagi dong. Konekin dong. Hancur 3 kali jebret gak konek. Connect. Konekin dong. Oke, okay, mantap. komper kalinya konek, guys. Oke. Okay. Pecahin dong gelasnya dong. Gelasnya kasih dong mantap dikasih gelas beneran ya anjir anjir jangan pasti kalau bisa dong jabrak lagi aduh kecil banget kali dua anjing anjing mantap dikasih mega oke gak apa-apa langsung skip aja kita ya. langsung kita percepat mainnya ya ini panas banget gue ini ya oke man oke lagi dong angkat lagi dong mantap oh, gila. perkaliannya banjir banget nih geng jabrak lagi tapi perkaliannya kecil semua hijau semua ya kakek mau ngasih tapi pelit-pelit ayo angkat lagi dong mantap petir jandanya dong wih gila cincinnya petir jandanya anjir lah gue kira janda tadi ya gila, angkat lagi dong waduh gak yang angkat lagi wih gila saya empat lima juta boy gila gila 5 juta ini ya wajir anjir anjir. ini Balik modal udah ini kemenangan kita udah 7 700, geng wah gila ini udah balik modal nih jabret wah oh, gila wah gua. <gulah> gua kira gede ya. rupanya 400 doang ya saking semangatnya gue guys saking semangatnya gue nih gue semangat gemetar gue sampai panas gue nih geng yang ini waduh soalnya gue main di modal gede nih gue ubah speed ini bukan cuman-cuman nih ya jabret oke okay, mantap ya dikasih kita 9 juta ya balik modal ya ini dari empat juta delapan ratus, dia balik murah nih 9 juta. Waduh, mantap, mantap. oke okay, wah gila. Kalian dari tadi kalau notif ya guys ya. Kalian kalau dari tadi notif perkaliannya banjir banget, geng ya. Wih, sketsor satu lagi. Wah nyantol di sini sketsornya. Waduh, waduh. Kalian kalau notifnya perkaliannya banjir banget tadi, anjir, anjir. Halo. Eh, langsung saja ya. Gua obah spin lagi nih kayaknya nih ya. Oke, okay, bentar. Mau dulu. Oke, okay, langsung buy spin di 8.526. man ini all in banget ini ya. Cuman sisa 200.000 nih ya. Oke, okay, gua udah aduh. Ya, ini mudah berani nih. Si jackpot yang berkali-kali lipat ini ya. anjir lah bertaruh nyawa nih gua beneran nih. Demi viewers-viewers gue Demi penonton-penonton Pusetia gue ya Anjir-anjir kalian kalau Waduh Udah diturutin Tolong-tolong lah ya Oke okay. Merahnya dong Oke okay, saya nggak dikasih merahnya Wih Wih Sensational 7 juta Wah anjir-anjir Baru Waduh-waduh Gila-gila-gila Masih banyak nih spinnya nih Ayo dong, kasih dong. Sisa lapa, sisa 8 spin ya. Oke. 8 spin ini bawa gacor gak dia? Anjir, anjir. Oke, mantap konek nih, geng. Pecahnya dong, pecahnya dong. Aduh, sayang banget pecahnya. Wih, anjir, saya sih. Mana lagi, boy? tujuh juta. setengah Anjir, anjir. 50 juta ya sudah. Anjir, gak nyangka loh gue. Gila, gila. Pecah lagi dong. Waduh, waduh. 15 juta Anjir, anjir, ini berkali-kali lipat ini Oke, sisa satu spin lagi Wah, gila sih ini Ini gila sih ini Berkali-kali lipat dikembalikan ya Jadi modal 3 juta gue tadi, geng Anjing, oke, last spin nih Wah, luar biasa Anjir lah, dikasih 16 juta ini lah, lanjutkan nih Hah, Lanjutkan nih Lanjutlah ya Masa enggak ya Enggak terus ya Oke kita naikkan lagi nih ya Kita naikkan lagi nih men ya Kita spin turbo ke 10 kali Oke ini kita pancing-pancing lagi nih guys ya Kita pancing-pancing lagi RTP-nya ya Habis ini kita buy spin Anjir-anjir ini gila ini luar biasa ini Ini gua up lagi nih ya Oke ini gua turunkan lagi untuk buy spin uh, Oke langsung ke 12 juta ya 12 juta anjir anjir dua 12 juta anjir kalau gak waduh waduh ini kalau gak jackpot ya ini kalau gak jackpot waduh waduh gue sudahi kontribusi gue dengan retro 777 game ya kalau ini tidak profit ya anjir 12 juta jangan main-main oke okay. oke okay, mantap ini pecahnya nih ya oke okay. angkat lagi dong waduh segini doang tapi apa-apa masih ada 12 pin lagi ya jangan pesimis padahal gue sudah pesimis nih ya gue udah pesimis nih ya Apakah hari ini akhirnya 777 mudah-mudahan enggak lah ya selama ini sejauh ini sampai detik ini belum mengecewakan ya kemarin gue menang 33 juta anjir gila enggak ya besoknya gue menang lagi tuh berapa itu selapa uh, sembilan itu gue lupa 8 sembilan ya anjir anjir gue luar biasa banget udah gue di sini nih Oke dikasih mega geng ya dikasih mega 8 empat eh, juta 800 tapi belum balik modal ya belum balik modal kita ini jangan naik dulu jangan senang dulu kita ini jebret mantap dikasih mega tiga juta buat jangan sayang banget ini anjur lah Oke okay, petir jarang banget keluarganya. boro Boroboro kali 100 kali 200 kali kali 500 ya ini petir jantai turun-turun anjir saya pas Sonan lagi men 9 juta woi gila-gila kemenangan gue 20 juta geng ya ini fix ini akan jadi last pin gue ya anjir udahlah ya ini last ini ya udah udah 20 juta boy ya lu suruh main lagi gila kalian semua ya Oke okay, ini last pin ya Udah profit banget nih Gue mau wede lah Mau cao langsung ini Takut disodot gue ya Oke okay, thank you buat kalian semua yang sudah nonton Mudah-mudahan rezeki besar selalu menampingi kalian Sekian ulang TKP hari ini Adios my man.